Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kunci jawaban Di halaman 81 Matematika volume 2 kelas 4 Baik kita jawab dari soal latihan Ini kita jawab pakai warna apa saja ya Warna biru muda oke Baik kita akan jawab soal nomor 1 terlebih dahulu Oke, kita akan jawab saja ya soal nomor 1 terlebih dahulu. Oke. Oke, langsung saja kita jawab di sini ya. Karena di sini sama-sama 1 3 3. Ini kita tambahkan dengan yang ini. 1 tambah 2 adalah 3. Kemudian 1 tambah 1 adalah 2. Kemudian penyebutnya sama menjadi 3. Jadi jawabannya adalah 3. 2 per 3. Berikutnya, di sini ada 3 2 per 7 ditambah 1, 3 per 7. Kita jumlahkan dulu bilangan aslinya. 3 ditambah 1 adalah 4. Kemudian, berikutnya 2 ditambah 3 adalah 5. Untuk penyebutnya sama, yaitu per 7. Soal berikutnya ya sini 4, bilangan yang aslinya kita jumlahkan dulu, 4 ditambah dengan 2. 4 tambah 2 adalah 6, kemudian 3 ditambah 4 adalah 7. Untuk pernya sama, yaitu per 8. Okay. Soal berikutnya, 2, 2 per 6 ditambah 4, 3 per 6. Kita tulis sama dengan, bilangan asli kita jumlahkan dengan bilangan asli. 2 ditambah 4 adalah del 6, kemudian per, sini ada per 6 ya, kita harus saja per 6nya dulu, kemudian 2 ditambah 3 adalah 5, menjadi 6, 5 per 6. Soal berikutnya, 3 1 per 5, 5 3 1 4, bilangan asli kita jumlahkan dulu, 3 ditambah 5 adalah 8, kemudian per 5, oke. Okay. Berikutnya, 1 ditambah 3 adalah 4, menjadi 8 4 per 5. Soal berikutnya, di sini bilangan asli dengan bilangan asli, kita jumlahkan terlebih dahulu. Maka jadinya adalah 3 ditambah 3, yaitu 6. Maka 5 per 6. Oke, sebentar, sebentar. Oke, kita coba untuk nomor 6 ya. Di sini ada 3 ditambah 35 per 6. Oke, 3 ini kan sama dengan 3 per 1 ditambah dengan 35 per 6. Oke, kita samakan dulu penyebutnya. Di sini 1, di sini 6, maka kalau di sini kita ubah menjadi per 6, maka ini kita kalikan. Atasnya dengan 66 kali 3 adalah 18 per 6 Ditambah dengan 3, 5 per 6 Maka sama dengan di sini 3 per 18 ditambah 5 menjadi 20 3 per 6 Maka jadinya yaitu Berapa jadinya? 23 dibagi 6, yaitu kira-kira 18. 5, 6, 30. 3 kali 6, 18. Berarti di sini 3. Ya. Maka sama jadinya itu 5 per 5 per 6, ya sama jadinya ya, jadinya sama itu 5, 5 per 6, oke, okay. mohon maaf disini 6 ya, sorry, disini 6, 6, 5 per 6, jadinya sama, oke okay, bagus. Kita lanjutkan ke soal nomor 7, oke okay, disini 1 ditambah 2, berarti menjadi 3 ya. 3 kemudian per 3 2 tambah 2 menjadi 4 menjadi 3 4 per 3 berikutnya ada 1 5 per 7 ditambah 1 3 per 7 menjadi 2 sini per 7 nya kita tulis ulang 5 ditambah 3 menjadi 8 soal nomor 9 berikutnya 2 ditambah 3 menjadi 5 5 ditambah 5 menjadi ini per 5 1 tambah 4 menjadi 5, jadinya adalah 5, 5 per 5, atau sama dengan jadinya yaitu 6. Oke, mana aja boleh ya. Soal berikutnya, soal nomor 10. Oke, di sini kita terus 2 kembali, kemudian per 9, kemudian 7 ditambah 4 menjadi 11. Okay. Kalau kita buat lagi menjadi 3 11 dibagi 9 dikurangi di sini 9 11 9 adalah 2 jadinya adalah 2 Berikutnya di sini kita lanjutkan menjadi 4/7 di 8. Maka di sini 5 1/7. Berikutnya 2 4/4 di sini 3. soal berikutnya. Oke, nanti kita lanjutkan ke halaman 82.